ini talas Bantul namanya di Bogor sahabat ini eh, termasuk salah satu talas lokal ya, berbeda dengan yang ini nah, berbeda dengan yang ini nah, berbeda dengan yang ini nah,